Ngantar Kitab Nabi Yehezkiel Nabi Yehezkyel tinggal dalam pembuangan di Babel baik sebelum maupun sesudah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum masehi. Pesannya ditujukan kepada orang-orang yang dibuang di Babel dan mereka yang tinggal di Yerusalem. Buku Yehezkiel dibagi dalam empat bagian yang penting yaitu pertama, peringatan kepada umat Israel bahwa Allah akan menghakimi mereka dan bahwa Yerusalem akan jatuh dan hancur. Yang kedua, pesan dari Tuhan bahwa ia akan menghakimi bangsa-bangsa yang menindas dan menyesatkan umatnya. Yang ketiga, penghiburan bagi Israel setelah jatuhnya Yerusalem dan janji tentang masa depan yang cerah. Yang keempat, gambaran Yeheskia tentang rumah Tuhan dan bangsa yang diperbarui. Yehezkiel adalah orang yang teguh imannya dan hebat daya hayalnya. Sebagian besar dari pesannya didapatnya melalui penglihatan-penglihatan dan dinyatakannya dengan perbuatan yang merupakan lambang yang jelas bagi bangsa Israel. Yehezkiel menekankan perlunya pembaruan hati dan jiwa serta tanggung jawab setiap orang atas dosa-dosanya sendiri. Ia juga menyatakan harapannya akan pembaruan hidup bagi bangsa Israel. Sebagai imam dan juga selaku nabi, Yehezkiel memberi perhatian khusus kepada rumah Tuhan dan pentingnya hidup menurut kehendak Tuhan.